Halo everybody, halo semuanya. Gua Mr. Bad dan ini cara gua menghack HP penipu online yang pernah kalian lihat. Dan oke, okay. gua telah menemukan satu nama asli dari penipu online tersebut dan di video ini gua tunjukkan caranya gimana langsung gua hack penipu online tersebut. So, everybody, ayo kita bongkar caranya. yo coba kalian lihat di sini itu ada timer waktu ya di situ atau di sini ya jadi kalian coba lihat timer waktu tersebut jadi kalian tahu video ini tidak ada jeda untuk manipulasi data jadi gua kasih tahu kepada kalian betapa bahayanya dan gua tujuan kepada kalian gimana caranya gua hacking langsung dari satu kamera dari Android oke okay, gua langsung tujukan kepada kalian nah ini adalah aplikasi yang gua modifikasi, namanya adalah ngepetku, kalian bisa lihat tidak? Nah, dan kalau kalian lihat itu adalah ikonnya adalah WhatsApp, ya. Jadi, gua mau kasih tahu kepada kalian bahwa kedepannya aplikasi penipu ini bisa apa saja, bisa WhatsApp, bisa game, bisa apa aja yang kalian mungkin tidak pernah bisa tahu apa itu aplikasinya oke okay, jadi gua akan langsung buka kepada kalian nah sepertinya ini nah oke okay. kalian bisa lihat di situ nah kalian bisa lihat di sini happy handphonenya online ya oke okay. gua akan coba stop kepada kalian nah gua akan langsung tujuan kepada kalian ya nah, ya jadi gua akan buka yang kamera depan nah jadi kamera depan seperti ini dan oke okay. Gua letakkan handphonenya di sini, ya, everybody. Gua letakkan handphonenya di sini, dan coba gua akan ambil alih dari sini. Oke, okay. nah, script dari uh, uh, aplikasi ini, aplikasi ini scriptnya gua modifikasi. Gua dapat temukan aplikasi ini di online, jadi gua uh, modifikasi sebenarnya, dan gua bisa kasih tahu kepada kalian. Betapa mudahnya untuk mendapatkan aplikasi ini dan gua bisa tanamkan di handphone yang lain, ya. Contohnya seperti ini, ya kalian bisa lihat, ya seperti ini. Dan apa yang kelihatan di sini seperti ini, gua selfie seperti ini akan kelihatan di laptop ini. Oke, jadi seperti kalian lihat. Jadi gua bisa ngomong kemanapun. Jadi itu bisa diakses dari Uh, seperti ini, supaya lebih mudah, ya. Gua uh, bisa kendalikan HP orang tersebut dari kamera tersebut dari jarak jauh. Jadi, kalian bisa lihat di sini. Oke, okay? kalian bisa lihat, nggak sih? Uh, kalian, gua bisa am uh, ambil alih dari jarak jauh. Dan mungkin salah satu dari kalian ngomong, "Ya, itu kan kelihatan, nah, kelihatan kan di situnya. Kalau itu uh, kameranya itu hidup gitu loh, hid uh, dan layarnya itu hidup, nah." nah ini dia, gua sih gua ya, gua sudah mengeksploit dari aplikasi ini jadi bi kalian bisa kalian bisa akses tanpa aplikasi ini hidup sama sekali. oke, okay, gua akan tunjuk kepada kalian, ya, ya, yeah, oke, okay. take a look at this one, ya, gua kasih tunjuk dan gua akan tunjukkan kepada kalian begini. nah, ini dia aplikasinya, ya, coba lihat, gua akan coba matikan aplikasi ini tekan dan gua akan hapus aplikasi yang aktif ya coba take a look. ya di sini gua akan tutup semua aplikasi ya gua akan tutup semua aplikasi nah tidak ada aplikasi yang berjalan ya jadi coba lihat tidak ada aplikasi yang berjalan namun kalian lihat masih hidup dan gua masih bisa akses dari kamera ini ya jadi gue bisa masih akses kamera ini walaupun tidak ada aplikasi yang berjalan dan gue mau kasih tunjuk kepada kalian satu lagi nah ini kan masih hidup ya handphonenya masih hidup kamera, uh, jadi kameranya bisa hidup tentu aja gitu ya oke okay. nah gue kasih tahu kepada kalian biasanya di sini itu ada kelihatan hijau oke okay, ini dia ada tanda hijau seperti ini ada nggak itu tandanya Handphone itu, kameranya itu sedang diakses. Jadi bisa kelihatan seperti ini. Jadi bisa kelihatan, ya kan? Oke. Okay. Gue kasih tahu satu hal yang lebih mengejutkan lagi. Mengerikan. Nah, gua matikan. Nah, kalian bisa lihat. Tidak ada yang namanya hijau-hijau di situ. Jadi, namun... Masih tetap bisa diakses, walaupun kameranya ini mati total, kelihatannya mati total, handphonenya mati total. Jadi, kalian letakkan seperti ini, ya? Kalian letakkan seperti ini, handphone tersebut masih masih menyala, ya, everybody. Jadi, masih online, ya, masih bisa diakses dari jauh. Jadi, supaya kalian tahu betapa berbahayanya aplikasi tersebut. Oke. Okay. Nah, gua akan kasih tunjuk kepada kalian satu lagi, gimana gua bisa jarak jauh kendalikan handphone kalian. Jadi gua bisa kendalikan kamera tersebut dari jarak jauh. Oke, okay? gua kasih tunjuk kepada kalian. Gua akan matikan aplikasi ini, ya. Gua akan stop aplikasi ini. Oke, okay? gua akan buka kamera belakangnya. Oke, okay? gua akan letakkan di sini. Everybody. Jadi, gue akan letakkan di sini. Nah, gue akan akses dari kamera ini. Coba kalian lihat. Ya, kalau. Oke. Okay. Sebentar. Jadi, oke okay, gue coba akan akses. Nah, di sini gue bisa, di sini gue bisa lihat ya kameranya aktif atau tidak. Ya. Dan, coba gua akan pindahkan ke belakang kameranya gua akan pindahin ke belakang gua akan akses kamera belakang ya. oke okay. lihat nih ini kameranya Coba kalian bisa lihat dia bisa melihat kamera belakang ya everybody jadi gua nggak akan sentuh ya Jadi gua nggak akan sentuh gua akan letakkan di sini Coba kalian lihat baik-baik ya gua nggak sentuh ya jadi coba gua matikan Nah, jadi kamer, kameranya eh, itu handphonenya lagi dalam keadaan mati, dan gua bisa aktifkan. Coba lihat LED-nya, kalian bisa lihat gua matiin, bisa lihat nggak? Ya, jadi coba gua akan kasih tahu salah satu di sini, gua letakkan. Nah, coba kalian lihat, gua akan zoom in. Oke, okay. itu gue lakukan tanpa menyentuh HP-nya sama sekali. Sudah tahu? <laughs> Jadi, kalian sudah tahu betapa berbahayanya. Jikalau kalian tidak tahu, ya, kalian tidak tahu bahwa di handphone kalian tersebut, ya, di handphone kalian tersebut sudah ditanamkan yang namanya malware atau spyware seperti ini dan gue mau kasih tahu kepada kalian ya penipu online gue telah share ilmu gue ini kepada pihak yang menurut gue bisa menangani kalian di kemudian hari ya gue justru tentunya gue nggak bisa share uh, aplikasi ini yang gue modifikasi ini kepada siapapun ini yang namanya adalah babi ngepet ya jadi kalian uh, bagi kalian orang-orang awam ya. Inilah bahayanya internet, inilah bahayanya aplikasi yang kalian tidak tahu bisa aja ada di handphone kalian. Bentuknya bisa ada WhatsApp, bisa ada game. Gua baru tahu ada game PUBG yang sudah dimodifikasi yang bisa membaca semuanya datamu dan kamera dan apa aja. Dan bagi kalian penipu online Gua bahkan sudah tahu salah satu dari nama kalian. Jadi beberapa hari yang lalu, ya beberapa hari yang lalu, hmm, gua dicoba di hack oleh salah satu penipu online. Nah, jadi gua kasih tunjuk kepada kalian, ya. Nah, ini dia, hmm, where are you? ya nah, ini dia. Jadi pada saat itu gua uh, ingin di, dicoba oleh yang namanya Kanachan. Kalian bisa lihat nggak? Namanya Kanachan karena chan at gmail.com uh, email tersebut salah satu penipu tersebut berusaha untuk mengambil alih account gua dan YouTube gua. Oke? Okay? Nice try, but let me tell you, let me show you ya. Gua akan tunjukkan kepada kalian bahwa gua telah justru gua telah berhasil mengambil alih tersebut. Kalian bisa lihat ya. Gua tunjukkan kepada kalian. Oke. Okay. Ini dia namanya. Nama penipu tersebut namanya adalah MHDC Shatarki Ash, Syatarki Es. Ya namanya cukup cakep ya untuk seorang penipu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. ya Kalian bisa lihat di sini. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak. Bahwa itu dia menggunakan Kanacan 2014. Ya. Ya, everybody. So everybody. Ya. Nah, kalian sudah tahu betapa mengerikannya, tidak ada yang namanya Android yang aman. Gua tidak memihak Android, gua tidak memihak iPhone ya, tapi iPhone tidak akan pernah mengizinkan hal ini terjadi. Gua justru bingung ya, kenapa sih Android ya, yang mahal murah maupun yang ada namanya BlackBerry, BlackBerry Android. No, no, no. It's not safe. Jadi, kalau gua bisa lakukan hal ini ada ada hacker-hacker lainnya yang pasti bisa melakukan hal tersebut. Dan gue memodifikasi aplikasi ini hanya butuh waktu sekitar 15 menit. ya Gue ada script dari internet, gue buat uh, modifikasi menjadi aplikasi gue yang namanya babi ngepet, ngepetku. Dan sekarang ini bisa gue gunakan untuk mengambil alih HP penipu tersebut. So everybody, subscribe dulu channel ini ya itu akan sangat membuat gua semangat untuk memerangi penipuan di Indonesia. Jadi gua akan perang sama penipu-penipu online di Indonesia dan supaya kalian tahu penipu online. Kalian tidak akan pernah menemukan gua karena gua itu kebanyakan di luar negeri gitu loh. <laughs> Jadi banyak sekali orang yang berusaha untuk memberi tekanan kepada gua dan penipu lu nggak akan pernah menimu, menemukan gua di Indonesia. So everybody, this I can tell you about it. This is my way how ini cara gua gimana cara gua menghack HP penipu tersebut. Dan supaya kalian kasih tahu, kedepannya gua akan buat uh, hacking online. Gua akan hack yang namanya Gmail seseorang online, so everybody. Jadi itu dulu. Jadi gua akan beberapa saat lagi, gua akan uh, review beberapa gadget yang yang telah mengendorse gua Jadi gua akan buat Review, gadget, ponsel, dan sebagainya. So everybody, I think all I can tell you. This is me, Mr. Bird. And this is my way to hack. See you again in my next video. Indonesia, I love you all. Bye-bye. Yes.